Hai Mbak Sis dan Mas Bro selamat datang di channelnya banget Hari ini kita kedatangan Tamu spesial yaitu adalah Seorang wanita cantik Yang datang dari Jakarta uh, Terus ke Swedia Dan pokoknya untuk lengkapnya Gimana kita langsung sambut Kita langsung datangkan dia Secara uh, uh, Secara apa ya Secara secara singkat Indah datang Cli nah ini dia adalah tamu spesial kita hari ini oke okay. aduh jatuh <laughs> baru mulai aja oh, ya, terlalu iya terlalu heboh ya maaf ini dia adalah indah indah nama panjangmu siapa indah puji rahayu iya ding. indah oh. puji rahayu jadi indah oh. ini juga adalah salah satu perempuan yang menginspirasi saya uh oh, terima kasih yang apa namanya perjuangannya juga dia di Swedia Uh, jadi sekarang, hari ini aku pengen tahu gimana uh, cerita dari awal kamu, hmm. apa dulu pekerjaan di Indonesia, oh. terus kenapa pindah ke Swedia, hmm. terus gimana perjuangan kamu sampai akhirnya kamu bisa kembali lagi ke pekerjaan, yang kembali yang lagi benar. ke dunia kerja, ke, kembali lagi ke jalan yang benar. <laughs> Kenapa ya. kamu pindah ke Swedia? Itu semuanya sih karena ini, karena suamiku mm -hmm. Dia uh, di-hire sama perusahaan Swedia mm -hmm. uh, Kantor, ya kantor pusatnya semuanya operasionalnya ada di Swedia mm -hmm. gitu, terus Otomatis ya kita semua tuh pindah mm -hmm. ke sini mm -hmm. gitu ke Swedia, mm -hmm. ya, awalnya sih seperti itu tapi kita nggak langsung ya uh -uh. Maksudnya satu keluarga tuh uh, yeah, kemari sempat. gitu mm -hmm. sempat, jadi kita long yeah. distance married dulu mm -hmm. Terus.. Uh, jadi dulu juga waktu di hire nya itu masih baru nikah gitu ya? Uh, belum enggak sih ini udah anak kedua udah anak kedua, oke Itu udah anak -huh. kedua, cuma kan Uh, kita juga butuh ngeliat lah, uh, negara baru seperti mm -hmm. apa sih mm -hmm. gitu jadi ya dia dulu baru nanti mm -hmm. kita ngikut mm -hmm. gitu dan dulu kerjaan di Indonesia? Uh, aku kerja di uh, apa, di industri telekomunikasi mm -hmm. kayak gitu terus apa Uh, ya sebagai analis, teknikal hmm, analis uh -huh. gitu. Jadi kerjaannya di bidang IT gitu uh, atau? Telekomunikasi sih, uh -huh. di in industri telekomunikasi. Pendidikan eh. juga komunikasi dan? Ya komunikasi kayaknya, <laughs> karena kan uh, selama ini kerja yang re apa, apa, relate-nya tuh, hmm. relevan-nya ke situ terus. Hmm. Nah, Tapi kenapa nah. ngambil arsitek? <laughs> Oh, <laughs> <laughs> itu ceritanya panjang ya. Oh, Oke, okay. kayaknya itu <laughs> lebih baik di skip. <laughs> <laughs> <laughs> tapi kalau sebenarnya sih kalau di komunikasi tuh mm, dulu sebenarnya punya cita-cita, uh -huh. pengen apa namanya. Uh, keliling lah ke beberapa negara hmm. terus terus suka sepak bola uh -huh. terus uh, sering ngeliat reporternya uh -uh. Uh, siapa ya pokoknya ada deh satu tuh yang kayak aku kalau nggak salah bulan Guritno sama siapa uh -huh. gitu dulu oh iya, uh. ya ya kayaknya dia ah, ya, yang sepak bola pokoknya gitu uh -huh. uh, dia tuh sering banget ke luar negeri gitu karena Uh, sepak bola uh -huh. dan, jadi itu kok komunikasi gari -gari. kamu misalnya belum sama ulan guritno juga <laughs> ya ampun <laughs> <laughs> jangan diterusin mbak nanti makin lama aku sakit hati kenapa gak literally beneran gitu. uh, Iya, nah, gak apa-apa kamu adalah ulan guritno oh. uh, uh, nah itu gara-gara itu uh, gitu. terus kan sering ngeliat tuh oh kerjaan ini reporter oh reporter tuh pendidikannya apa sih oh broadcasting uh, gitu. terus nyarilah. oh ininya a uh... Uh, Jadi komunikasi. sebelumnya malah, malah di arsitek dulu atau? Iya, yeah, terus aku <laughs> pindah <Terus>, Oke, <okay. laughs> yang <aku laughs> luar biasa <laughs> ya Nah Ketarikan. karena itu, tapi aku memang kayaknya seneng, seneng banget sih di, apa, mm. di komunikasi pas lagi Kan kalau belajar komunikasi, kita belajar filosofi juga kan? Mm, mm, mm, nah mm. itu kayaknya starting point, aku suka banget sesuatu lebih mendalam pas mm. kuliah si filosofi mm. Kamu kuliahnya serius ya berarti ya? Gak kayak aku <laughs> aku nggak harus aku nggak ngerti setelah itu kan kamu udah kerja udah hmm. kerja berapa lama aku tuh kerja nah. sebelum pindah ke Sweden. ke Sweden uh aku udah aku kerja tuh aku lulus 2007 ribu aku kerja tuh dua ribu tujuh duluan lagi <laughs> <laughs> <laughs> okay. dari lucu uh, uh, aku iya, lulus <laughs> Aku lolos 2007, aku kerja tuh 2007, uh. anyway aku kerjanya tuh pas masih kuliah tuh aku kerja barista ah, Jadi iya, iya, part-time barista uh, uh. di Starbucks kayak gitu, nah itu kayaknya aku... Keren dong, orang-orang keren yang bisa kerja di Starbucks ah. loh <laughs> Aku jadi, ini loh bikin kopi, cuci piring, terus berapa, gajinya? berapa gajinya coba di Starbucks? Iya. Itu karena uh, part-time uh, itu tergantung ya, paling besar uh. rendah-rendahnya 700 ribu lebih gede daripada aku, aku kerja full time tapi, sambil kuliah lima ratus ribu sebulan oh, gitu. <laughs> ya, itu, ini di itu makanya loh. makanya memang lebih keren kerja di Starbucks oh, Aku harus ingetin dulu berapa oh. jam tujuh ribu kerja? Oh berapa jam ya? <laughs> ya, Sama, ya? Lama oh, ya? Okay. <laughs> full time kerjanya <laughs> Aku jadi mau nangis gara-gara mbak Kristi. Apa -apa. Tapi tapi memang kalau misalnya dulu misalnya ngelihat orang-orang yang kerja di Starbucks itu ih pasti orang keren-keren gitu biasanya oh gitu ya? diterima nah, di tapi sana. Ya, aku harus Berarti kamu salah sih. satu orang yang keren di Jakarta. Oh terima kasih, <laughs> <laughs> tapi kenyataannya ya kita cuci piring sama ngepel. Gak apa apa-apa, <laughs> itu cuman sebagian kecil uh -huh. karena justru malah di situ. Karena orang hmm. di Swedia juga kan semua berawal dari oh, iya kerja di McDonald, kerja hmm. sebagai pokoknya yang kerja-kerja apa sih, di Granaloon, gitu. kayak gitu-gitu, hmm. kayak lakiku kan juga dia kerjanya dulu di McDonald's, kerja di hmm. Granaloon. Oh Pokoknya, iya, baru nyadar Jadi memang anak-anak muda hmm. di sini memang kayak gitu, awalnya hmm. aku aja yang nggak ada pengalaman. Nggak <laughs> <laughs> pernah punya pengalaman kerja hmm. yang kayak gitu. Baru Tapi terus ya. terus habis itu, hmm. setelah itu baru kamu resign, memutuskan kamu ya. dan suami dari kan kerja 2007 tuh mulai karir di benar-benar di apa di industri telekomunikasi konsisten hmm. sampai Uh, 2014 aku ke di telekomunikasi tapi aku pindah juga ke perusahaan konsultan uh, uh, properti konsultan itu mm -hmm. uh, dari US tapi mm -hmm. cuma hanya beberapa bulan aku sempat jadi mbak mbak SCBD pokoknya oh, keren dong uh, cuma dua bulan <laughs> cuma dua bulan ya <laughs> <Jadi>, terus, <habis laughs> terus habis itu pindah bah, bah, baru aku resign se aku resign dan aku 11 bulan uh, di Swedia. Ya. Oh cuman 11 bulan balik lagi maksudnya balik lagi ha -ha, oh, ke gitu. Indonesia. Jadi aku cek ombak. Cek ombak <laughs> terus sama mau uh, dapetin sense um, inilah maksudnya uh, kayak gimana sih hmm, negara ini. Hmm, gitu. hmm, hmm. Terus lalu kita balik lagi uh, 2000 hmm. ini singkat cerita ya hmm. 2016. Hmm nah itu uh, kita balik ke kita semua tuh balik semuanya ke Swedia tapi dalam kondisi yang utuh semuanya mm -hmm. gitu. nah di situ kita udah komit memutuskan untuk oke okay, mulai hidup yang baru mm -hmm. tapi untuk memulai hidup yang baru itu banyak ininya ya maksudnya banyak kayak screeningnya lah itu kalau mm -hmm. kalau kalau suamiku tuh lebih cenderung uh, lihat ke akunya mm -hmm. maksudnya ngelihat ke akunya ini kan ada anak dan karir mm -hmm, gitu. Yeah. Ya secara maksudnya ya basically karir eh apa anak tuh the default lah yeah. sebagai orang tua. Bukan yeah. hanya beban di aku, bukan yeah. hanya beban di suamiku, yeah. karena. Kita kehidupan kita di Jakarta pun tuh memang kita berdua aja hmm. walaupun ada ibu hmm. ada mertua kayak keluarga lah hmm. tapi tetap kita memang komit semua anak baik itu makannya itu ya urusan kita berdua hmm. Hmm. gitu jadi ya. pas ke Swedia itu nggak kaget lagi maksudnya uh, karena urusan. udah biasa ya, ya kayak suamiku yang terjemput anak hmm. dan tugasnya sama sampai hmm. di Swedia kayak begitu juga nggak hmm. ada yang berubah hmm. gitu jadi uh, terus anakku juga uh, kondisinya main di di Jakarta di Indonesia lah di Jakarta dia main di luar, uh. di Sweden juga main di luar, nggak ada yang yeah. berubah gitu, cuma hanya geografisnya aja lah. Mm, mm, mm. Nah, jadi kita kita buat plannya seperti itu gitu, yang mm. kita nggak akan rubah yang ini, yang mm. akan berubah tuh ini. Uh -huh. Nah, yang berubah tuh siapa, ya Kampang aku yeah. gitu. Uh -huh. Pertama, Wah, ini dia bakal harus cari kerja lagi ya. Uh -uh. Terus, uh, selain cari kerja, uh, kita harus pikir, kita lihat yang, uh, ka, apa sesuatu yang terjadi sekarang lah. Pasal mm -hmm. itu kan, aku sudah kerja terus, uh, maksudnya uh, role dan industrinya aku udah kenal banget. Mm -hmm. yeah. Jadi, tinggal terusin dan yeah. jenjang karirnya yeah, udah, udah jelas mm -hmm. gitu. Ini stepnya begini: kalau ini begini, ini gini, mm. jadi uh, inilah langsung hmm. ke apa namanya uh, ke atas uh -uh. uh, vertikal gitu. Uh -uh nah pada pada udah saat di sini kalau kita pindah otomatis antara harus stuck di sini atau enggak kita harus begini Ini gitu ya. kan yeah. nah pada saat aku kan udah maksudnya sebelum aku pindah aku eh, suamiku tuh selalu kayak membimbing aku kayak survei mm. research dulu mm. atau apa tapi memang aku juga mentalnya stalker ya <laughs> jadi aku suka banget sama research uh, gitu jadi uh. aku research uh, semuanya yang di sini tuh kayak gimana sih uh. Uh, baik itu society nya sekolah mm. padahal aku udah pernah ke sini mm. cuma aku mau lebih uh, apa namanya lebih dalam no. deeper lah yeah. kan? yeah. terus aku dapat uh, lihat uh, tentang kerja di sini mm. gitu Ya, kelihatannya sih, oh kayaknya bisa, hmm. gitu. Jadi aku confident aku bisa, uh, dan memang aku kayaknya itu harus, aku dulu confident. Luar biasa gitu. ya, aku nggak ada ngelakuin itu, bener-bener <laughs> <laughs> emang ya, terus-terus. Jadi, jadi aku research, uh, uh, udah aku, uh, oke okay, kita pindah, uh. tapi tetep biarpun udah research, uh, aku udah siap dan yang bikin aku bahagia, uh, ini keluarga utuh, terus hmm. ada anak-anak kita hmm. gitu. itu. Itu, itulah betul. yang mendominasi betul. dulu deh semuanya. Hmm. Nah, once kita pindah, hmm, udah kita pindah bulan pertama, bulan ketiga, mulai di situ ada uh, kayak power apa, syndrome something lah dengan uh -huh. power gitu. Maksudnya uh -huh. kayak aku ngerasa powerless. Oh ya, yeah. of course. <laughs> enggak yeah. uh, berdaya, enggak bisa hmm, ngapa-ngapain. Karena aku uh, sempat pada saat itu, bulan pertama, bulan kedua, uh, karena aku udah research, jadinya aku kayak udah hajar langsung apply, mm, oke okay. betul gitu, dengan dengan uh, <laughs> dengan Pdku yang kayak di level yang, iya, <laughs> gitu. iya iya iya, nah terus aku mulai di situ banyak penolakan penolakan tapi uh, at the same time aku juga uh, udah apply sekolah bahasa, uh, terus yeah. semua hal yang bersamaan tuh uh, ya dijalanin aja, mm -hmm, terus udah mm -hmm. paralel lah semuanya. Mm -hmm, yeah. Tapi ya penolakan-penolakan itu yang bikin aku tuh kayak, uh, kenapa sih aku ditolak yeah, gitu. Yeah. Karena kan aku apply waktu itu mostly ke industri telekomunikasi, uh -huh. uh, aku udah tahu domain-domainnya, yeah. aku tahu kerjaannya, yeah. bisnis prosesnya kayak gimana. Tapi, ya, balik lagi, banyaklah uh, peraturan, pra, apa kultur, atau peraturan hmm. regulasi, hmm. apapun itulah yang unspoken, mm. uh, yang kita tuh nggak tahu, tahu gitu. Sebenernya. Tapi pernah sampai nyantol ke interview atau pernah, sama sekali? Pernah, uh, pernah itu tapi kalau interview cuma berapa kali, uh. tapi sih ke interview itu pada saat awal apa kita, aku sebulan, bulan pertama, bulan mm. kedua tuh nggak ada interview sama sekali, mm. yang ada email penolakan, mm -hmm. pas mm -hmm. masuk bulan ketiga, keempat, baru ada interview tapi satu, dua, tiga, kalau nggak salah ada sekitar lima lah, mm -hmm. tapi mm -hmm. cuma hanya tahap pertama pertama. Hmm. Ada juga sampai tahap kedua tapi kayaknya cuma dua kali yang saya ingat aku. Hmm. Tahap pertama abis itu reject-reject hmm. gitu. Ya aku juga review lagi kenapa ya kok hmm. kayak gini. Nah akhirnya daripada aku kayak dirundung rasa frustasi, hmm. aku tuh frustasi hmm. banget. Terus ngerasa paling bodoh gitu. Yeah, yeah. Terus uh, kok uh, aku di di negaraku aku dihargain banget iya. loh. Iya, uh. Pengalaman aku nih, experience aku tuh bener-bener oh, average ajar. loh. Maksudnya mm. above average gitu. Maksudnya udah advance loh. Mm -hmm. Kok mm. di sini kenapa aku kayak nothing ya? Mm -hmm. Ya. Yeah. Nah, itu tuh aku kayak mulai uh, starting po, apa maksudnya momen dimana aku harus kayak uh, take a step back mm. gitu. Aku harus mundur ke belakang, ngelihat dulu sesuatu di luar lingkaran ini. Mm. Jadi aku memutuskan aku, aku tarik ke belakang deh. Terus aku lihat lingkaran aku kayak gimana sih. Mm -hmm. Ya itu, tarik ke belakangnya bukan berarti I'm not doing anything. Mm -hmm. tetap uh, Maksudnya, uh, instead of that, aku kursus bahasa Swedia. Yeah. Mm -hmm. Terus uh, itu kayaknya uh, kursus bahasa Swedia, ada sosialisasi dengan sesama imigran mm -hmm. gitu. Mm -hmm, itu jadinya yeah. aku bisa melihat uh, ternyata Aku kenapa nggak bisa fit nih? Kenapa aku nggak diterima? Mm -hmm. Oh, aku tulis uh, beberapa gitu. Salah satunya ya itu uh, language barrier. Iya. Yeah. gitu wow. ada ada kendala di bahasa mm -hmm. gitu. Ternyata role untuk aku itu requirementnya memerlukan bahasa Swedia yeah. gitu. Oke, okay, aku yeah. terima di situ. Akhirnya aku nggak apply kerja lagi. Uh. Stop. Kenapa? Karena aku ingat, itu yang bikin aku demotivasi mm -hmm. dan aku nggak menghargai diriku, yeah. mm -hmm. karena penolakan-penolakan itu. Jadi aku stop, aku fokus, uh, aku juga, aku nggak tahu ya nih uh, yang lainnya gimana, uh -huh. tapi aku punya habit, uh, aku dan suami gitu. Mm -hmm. Tapi ini fokus ke aku, uh, aku punya habit tuh aku menulis, kayak bikin roadmap gitu oh, aja. Bisa. <laughs> Pas sebelum tahun 2017 hmm. aku bikin roadmap uh, sampai 2018 ribu hmm. satu tahun. Jadi oh. aku kayak punya framework. Oh, uh, aku harus. Kamu tulis. Tulis. Uh, uh. Aku, uh, <laughs> <laughs> Enggak, aku cuma di sini. Enggak uh aku -huh. cuma di sini. Tapi uh, aku sadar, aku pelupa uh, karena banyak karena anak kecil nih maksudnya uh, anak. Bu, bu, aku nggak nyalahin mereka. Hmm. Aku tahu tugasnya seorang ibu tuh. Uh, bukan ibu ya, maksudnya tugas rumah tangga hmm. baik itu suami hmm. atau si istri gitu uh, itu memudahkan aku untuk melupakan sesuatu <laughs> banyak <laughs> hal gitu jadinya, um, tapi banyak kok yang gak aku tulis juga, hmm. ini kan hmm. karena menurut aku uh, penting bagi hmm. aku bukan anak gak penting <laughs> gitu. <laughs> anak gak bisa ditulis iya. uh, itu anak palingan jadwal-jadwalnya, dia yeah. aja sih vaksin kayak gitu-gitu, uh, kunjungan ke dokter aku itu juga, yang juga kayak, gak ada tuh. <laughs> boleh di kalender aja bu di sama di suami. handphone, oh <laughs> gitu. aku juga gitu sih banyak <laughs> Nah kalau yang ini frame aku tulis, uh. gitu. Terus aku tulis, oh ya, ta ta tahun ini uh, dalam kurun waktu sekian. Mm. Uh, terus kan kalau bahasa Swedia itu kita udah tahu uh, berapa lama kita ganti Yata. kelas. Mm -hmm. Nah jadi aku udah tahu nih uh, step-stepnya. Uh, oh aku naik level segini, mm. naik level ini. Nah pada saat mau naik level ini ke sini, aku tuh harus tahu yang aku butuhin di level ini apa, yang mau aku achieve nih apa mm -hmm. gitu, nah pas di level ini juga sama mm. aku mau achieve apa nih, achieve apa mm. terus pas di level, mau level yang terakhir mm. sebelum yang terakhir nih, aku lihat iklan iklan di link-in gitu hmm, ini apa sih uh, uh, arti, bahasa bahasa Swedinya apa ya kalau requirements uh -huh. oh craft uh -huh, gitu uh -huh. oh coba dia lihat mereka apa sih yang mereka butuhin gitu uh -huh. misalkan uh, karena kan uh, bahasa bahasanya itu loh yang aku butuhin yeah, sebenarnya yeah. jadi pada saat aku once aku di interview Dulu sih pede banget ya, oh aku di interview, aku nyiapin ini gitu. Uh. Jadi setidaknya aku nggak, oh ini banget-banget lah nggak ngebleng uh. uh. gitu. Yeah. Jadi aku siapin, oh yeah. seperti ini. Nah, tapi aku kursus bukan hanya mau kursus aja. Mm. Aku uh, aku juga nggak milih seperti teman-teman lain yang kayak dia nah, pakai SF SFX. Ya aku SFX. Ya, ya. Nah aku dulu sempat mikir itu gitu, uh. tapi um, aku malah memilih jalur, ini aku nggak tahu anti mainstream, uh, common atau apa, mm. aku memilih SFV yang biasa gitu. Jadi. Maksudnya um, sekolah biasa, sebenarnya yeah. SF, kalau sekolah bahasa itu memang awalnya selalu SFV, mm. cuman bedanya mungkin sekolah yang di, yang di jurusan reguler ya? atau sekolah yang kayak wow. kayak SFX gitu. Sebenarnya SFV semua SFV pun awalnya oh, dari SFC Cuman level terus habis itu ground 1. Pokoknya ada level, level level level level wow yang semuanya totalnya satu setengah tahun gitu hmm, aja sih sebenernya. SFV kan Cuman A, orang B, sering menyebutnya C. SFV. Oh. Aku sekolahnya di SFV. No, semua oh. sekolah sebenarnya awalnya SF, harus dimulai SFV. dari oh, SFV okay. gitu. Oh. Cuman ya kayak tadi aku bilang, orang banyak nyebutnya sekolah hmm. yang reguler itu Oh aku sekolahnya di SFI hmm. gitu, jadi sebenarnya oh gitu jadi ya uh -uh. ya sekolah biasa, ya sekolah reguler lah gitu, oh. bukan yang penjurusan yeah, yeah. Yang kayak. Oh iya, aku sebenarnya kalau uh, ngelihat kan SFEK yeah, ke yeah, teman-teman itu, yeah. kalau yang engineer SFEK engineer. Iya yeah, yeah, benar-benar. Oke. Oh, okay. oh, oh malah. malah kamu bisa udah tahu waktunya ya biasanya. Ah, kenapa aku pindah ke SFEK? Karena oh. aku ngerasa kok nggak ada timeline yang jelas gitu loh. Aku kapan oh. nih pindah level? Karena ya guru yang mutusin gitu kamu bisa ujian atau enggak itu guru jadi aku di level C itu mm -hmm. SFC itu sampai berapa enam bulan gitu jadi oh. kayak kok aku nggak dikirim-kirim sih mm -hmm. gitu jadi tapi kalau dengan SFC mm -hmm. kamu mau siap nggak siap kamu harus ujian, ujian. gitu oh, okay. oh, jadi aku, ya, justru mm -hmm. lebih Oh, Oke, gitu. sebenarnya aku tuh masuk ke C hmm, kemarin hmm. Uh, pertama kali datang ke Swedia, ya, iya, karena kan berdasarkan pendidikan kan. Mm -hmm. Tapi aku minta turun level, dikasih, dikasih, oh, dikasih uh, boleh gak dikasih. aku minta ke B gitu. Terus dia mereka agak surprise sih pas aku minta B. Aku minta B juga, kan nggak dikasih. Oh, Jadi gitu emang ya. tergantung sekolah. sekolahnya. Sekolahnya namanya apa? eduktus Oh, bukan. Oh, itu memang aku suka banget sama hmm. mereka lah. <tuk> udah, udah. Survei juga dulu. Kemudian <tuk> <tuk> <tuk> itu. Itu makanya. Uh, tapi kalau, untungnya maksudnya. Oh, banget dia. Iya, iya, Informaannya bagus buat belajar juga hmm, kemarin. Hmm. Aku nggak tahu ya kalau ditanya, mmm, ini bagus nggak? Kalau nanya ke aku kayaknya salah deh. Pasti aku bilangnya bagus. Nggak, sebenarnya aku juga kritik, kri, maksudnya mengkritik sesuatu gitu, hmm, tapi hmm. Um, bagi aku, kebutuhan aku udah cukup di sini hmm, gitu yeah, aja yeah, gitu terus yeah. bagi aku tuh pada saat kita ada apa Belajar mengajar tuh bagi aku tuh environmentnya sih yeah, yang uh, positif Benar. terus sama stimulate kita mm. kayak two way communication mm. itu yang bikin aku mm. tuh kayak mm. seneng gitu. Mm. Nah kemarin tuh B mm. C D kan uh -huh. kayak gitu. Nah terus pas di uh, uh, apa SF ini. Mm. Uh, itu dari soal yang karena kan pas aku tuh kita gelombangnya sama imigran kan hmm. abuse yes yang dari Syria uh, yang inilah yang waktu yeah, itu yeah. gelombangnya panjang banyak oh, di situ nah terus aku dapat kesempatan untuk kayak semacam kerja uh, part time gitu mm -hmm. dari komunku mm -hmm. jadi ada project manager <kuh> Yang butuh ekstra uh, beberapa orang lah gitu dia Dapatnya dari apa. mana? Dapat? Dia datang ke kamp, ke apa? Ke sekolah kita. Oh, oh ya. Yeah, ke yeah, edukus yeah, yeah, gitu. Yeah. Terus dia dia karena kan banyak inilah lah yeah. banyak imigran. Mm -hmm. Terus dia kayak punya uh, program apa uh, gitu. Yeah. Terus kalau tertarik uh, ke ada yang punya maksudnya mereka juga punya, maksudnya punya background pendidikan mm -hmm. uh, tertentu lah dia ngasih tahu gini gini gini skill dengan skill kayak gini juga boleh mm -hmm. gitu. Nah, aku tertarik, tapi aku nggak mm. langsung saat itu juga. Aku mm. butuh berpikir, kayak gitu-gitu deh. Aku, aku mikir lagi. Terus akhirnya aku hubungin uh, iniku, um, guruku, namanya mm. Teresa. Mm. Kalau aku tuh tertarik, terus aku disuruh ke komun, mm. uh, kirim email, terus uh, ini namanya, kontak mm. personnya mm. terus aku kirim email, dia ngundang aku kayak <coughs> interview juga, <coughs> segala macam, nanya motivasi aku apa. Terus akhirnya ya udah aku part time di situ. Hmm. Kalau dibilang bayarnya sih aku awalnya nggak mikirin bayaran nah, jujur aja. Tapi dibayar, dibayar. Uh -huh. ta tapi dia memang bilang kok dapat apa kayak ekstra pengar Tentu -tentu. gitu. Hmm. Tapi aku concern aku tuh bukan, bukan uh, bayarannya hmm. yang apa yang jadi motivasi aku adalah pertama aku bisa perform uh, Swedish aku. Oh, yeah. Itu yeah, dulu. Uh, uh, terus habis itu yang kedua, aku tuh butuh tahu culture di sini gimana sih mm. working environment-nya. Mm. Terus uh, load apa namanya? load kerjaannya kayak gimana sih? Mm. Kan orang-orang bilang nih uh, katanya gitu, huh? santai. Yes, Tapi katanya. aku jujur aja aku tuh yang nggak mudah, nggak mudah gitu uh. Bukan enggak mudah percaya maksudnya. Uh, santai, santai ini apa? Mm. Uh, kenapa mm. kamu bilang santai gitu? Itu barometernya, mm. lah. maka ada ada indikator santai yeah. itu apa bagi aku. Yeah. Jadinya, itu aku mau tahu. Terus, yang ketiga, aku punya motivasi yang paling besar uh, karena aku udah pindah. Kita, mm. ka, kita semua ini udah pindah ke Swedia. Mm -hmm. Anak-anak aku terus berarti otomatis uh, kita memutuskan uh, masa depan, future-nya uh, kita ada di sini. Dan yeah. kalau ditanya, sampai kapan? Aku pun nggak punya jawaban, sampai kapan. Huh? Tapi once, uh, aku udah, kita udah di sini yeah. naluri keibuan aku tuh muncul banget buat mm. memproteksi anak-anakku, terutama khususnya masa depan mereka. Yeah. Proteksinya so. apa? I have to know this society, mm. how this society works. Mm -hmm. Terus, dengan aku involve the project untuk si imigran ini, mm. refugees, which is mereka ini akan menjadi uh, future-nya kita. Yeah. Yeah. Jadi aku harus tahu <tuh> seperti apa Society ini, bekerja mm. dengan uh, personil, dengan komposisi yang seperti ini. Mm. Mm. Terus kalau ada sesuatu hal yang uh, I can fix it, or maybe I can do something, influence yeah. something, I will do that, whatever. Mm. Apapun itu aku, aku lakukan buat, mm. untuk anak-anak aku. Yeah. Akhirnya benar, aku lihat, aku lihat ininya lah, uh, maksudnya uh, orang-orangnya, kayak gitu. Yeah ternyata bikin wow, wownya tuh ada yang positif, ada juga yang yeah. wow negatif oh <laughs> yeah, uh, nanti, kayak nanti. gitu. Terus mm, dan ada juga uh, macam-macam ya ada berbagai be inilah baik itu kultur ataupun agama kayak yeah. gitu. Terus uh, aku ngeliat juga yang Muslim uh, mereka komplain kok di apa, budaya di Swedia begini nggak mm -hmm. sesuai nih dengan ajaran yeah. eh, Islam lah Muslim itu. Terus aku bilang ke mereka juga. Mm. Uh, mm. lu gak, Kita tuh nggak bisa gitu meminta mereka untuk merubah. Mm -hmm. Yang ada adalah kita gimana fit untuk, untuk. mereka udah, mm. tapi kalau kita nggak mau melepas prinsip, nggak masalah, mm -hmm. that, that is fine, mm -hmm. uh, I, I don't wanna do that as yeah. well, yeah. Aku, maksudnya aku juga nggak bakal mau melepas mm. ini semua, tapi aku ya, I will, I will do something, terus aku bisa fit aja, udah, yeah, tanpa yeah. aku merubah uh, personality aku, identitas aku, enggak, udah, hmm. kayak gitu tapi uh, akhirnya mereka melakukan, do the same thing, hmm. sama seperti yang aku yeah. lakukan yeah, yeah. ya itu situ seneng sih sebenarnya hmm. bisa, uh, setidaknya bisa membantu mereka, tapi aku juga melihat society kenyataannya ini kayak gini hmm. nggak seperti yang orang-orang bilang wah enak ya tinggal di luar negeri <laughs> iya. sekolah nggak bayar kesehatan nggak bayar tapi kan uh. di situ di belakangnya ada apa iya, ada pajak banyak. harus dapat kerja dulu uh, terus living costnya mereka mungkin orang-orang lupa menghitung living cost <laughs> biaya apartemen yang tinggi. Cuman lihat dari ininya aja, luarnya aja. Iya <laughs> dari aja. terus oh mungkin oke, okay, visa sengennya iya. atau apa. Jadi kita nggak perlu bayar ini lapas segala macam. Itu hmm. oke okay, gitu. Tapi maksudku, uh, belakang-belakang itu banyak. Tapi banyak. ya SFI itu kemarin membantu aku banget membuka maksudnya mata bahwa oh requirement-nya kayak gini. Hmm. Hmm. Terus bahasa bener-bener uh, langsung uh, berkembang secara vertikal lah gitu. Hmm ke hmm. eksponensial gitu hmm. drastis ke atas hmm. uh, karena itu juga hmm. ya. terus um, dan melalui kelas SFV itu aku di, ada ibu-ibu um, uh -huh. dia orang Syria yeah. terus uh, anaknya kerja di peap uh -huh. karena sebuah program uh -huh. namanya uh, kota Vegan ah, dari situ kamu ketemu oh, nah, Korta Vegan, jadi, kenal mm, uh, dari, dari situ itu. terus kamu bisa masuk untuk internship itu, yeah. coba ceritain sedikit nah, dong. <laughs> <internship -nya>. <laughs> jadi, <laughs> jadi, pas uh, aku dapat itu kan, sebenarnya di sini tuh banyak program mm. uh, yeah. untuk kita cari kerja, kan? Yeah. Okay. Itu sebenarnya tergantung preference yang kita masing-masing yeah. dan tergantung industri yang masing-masing. Mm -hmm. mm. Nah, karena uh, aku sendiri nggak tahu mm. aku ada di industri mana, <laughs> karena <laughs> yeah, waktu itu mikirnya cuma hanya uh, siapa aja deh yang nerima. Yeah. Itu. Yeah. Hmm, uh, apa, it, aja deh, apa, gitu, aja, apa aja deh uh, gitu uh, kejar apa aja ya dulu mikirnya gitu hmm. tapi uh, akhirnya uh, setelah ngikut banyak program mulai dari mentorship program uh, terus apa namanya uh, Kortavegan hmm, hmm. tapi sebelum ke Kortavegan aku dapat informasi dari ibu ini dulu hmm, gitu hmm, dia hmm. melihat Uh, kamu, uh, kamu lagi nyari kerja katanya. Mm -hmm. Iya, aku yang kerja. Terus dia nanya background kamu apa. Mm. Uh, terus dia cerita oh, lah okay. ce uh, anaknya yang perempuan, backgroundnya engineering. Okay. Terus uh, ikut program namanya Porter vegan mm -hmm. uh, Dia internship. Dan akhirnya sekarang di hire oleh Peap. Uh, tapi dia, kalau Corta Vegan ini khusus engineering atau enggak, apa aja? Jadi Corta Vegan itu benar-benar uh, untuk uh, international background lah mm, gitu. Jadi. Apapun uh, yeah. background kerjaannya. Uh, pokoknya regardless okay. uh, background hmm. atau uh, pendidikannya kita, fieldnya kita hmm, at least hmm. minimal S1. Oke, mm -hmm. oke. Okay, uh, okay. Pas aku masuk di situ banyak yang S1, S2, bahkan S3. Yeah. Gitu. Dan aku juga pas aku masuk itu aku surprise banget bener-bener kaget dan dibilang kaget, kaget sekaget-kagetnya lah, uh -uh. karena aku gak habis pikir, gimana caranya S3 dia gak bisa dapat kerja gitu iya, di sini banyak Itu <laughs> pertama, terus yang kedua, hmm, S2 kemudian ya, dapat <laughs> kerja dan 2 nya tuh ada yang dari uh, Stockholm University, Koteho, uh -huh. kayak oh, gitu bahkan mereka yang kuliah di sini ya, ya yang kuliah di sini uh -huh. nah, tapi kan mereka yang ada juga, ada beberapa tuh mereka kuliah di sini ngambil master jurusannya misalnya ekonomi kayak uh -huh. gitu gitu jadi yeah. aku bilang sih ya, jatoh lagi requirement saya udah ini kayak bahasa uh -huh. gitu yeah, yeah. jadi uh, ya inilah no wonder kalau mereka tuh belum dapet kerja uh -huh. memang requirement uh -huh mana-mannya bahasa lokal hmm. lah. Iya bahasa. Aku disitu lokal. aku kaget yang dua itu aja. Iya. S 3 bayangin PhD gitu. Iya. Tapi PhD-nya bukan dapat dari Swedia ya, um, dari, dari negara belakang. lain. Mm. Uh, ada beberapa dari US waktu mm -hmm. itu. Mm. Terus ada satu lagi aku lupa dari negara Eropa mana mm. gitu. Dan mereka nggak lancar bahasa Swedia. Nggak nggak. Mereka yeah. memang nggak bisa. mereka nggak nggak, bisa. Nggak bisa. Uh. Jadi waktu masuk Orta Vegan pun belum bisa sama mereka sekali bisa, atau. Tapi, ya sama sedikit. kayak aku ya uh -huh. karena ibu kering kaku-kaku <laughs> <laughs> gitu. Oh, iya, iya, gitu iya. Uh, tapi mereka tapi mereka pokoknya udah udah mulai kursus juga ya, gitu mereka oh, okay. udah mulai kursus hmm. mereka juga pindah hmm. pindah hmm. ya karena kondisinya sama kayak aku hmm. suaminya antara suami kalau enggak istri iya. partner oh, lah iya, iya, nah, iya. jadi ya mereka uh. seperti itu hmm, situ, -situ aku surprise uh, sama nggak bisa bohong ya agak sedikit Ciut. Iya, karena lu aja, uh, mereka aja gak dapet yeah. kita bagi kita, gitu, mikirnya. Uh. Ya, dia, dia aja S3 gak dapet. Gimana aku, gak yeah. dilirik ini. Kayak gitu, sempet aku kayak gitu. Uh. Terus, dan aku gak jelas lagi, gitu. Maksudnya gak jelas fieldnya bukan yang engineering pula, bukan uh, yang ini, gitu. Maksudnya yeah. yang di tengah-tengah lah, sosial sama yeah. teknikal yeah. gitu. Benar -benar. Jadi aku makin ciut, tapi ya, aku mikir, udahlah lah. Aku jalanin hmm. aja. Hmm. Nah pas Korta vegan itu tetep aku jalanin Swedish juga, tapi kelasnya malam. Oh. Hmm, jadi oh, selama kamu internship itu masih jalanin kelas yes, malam? Iya. Okay. <laughs> Sekali <laughs> lagi beda situasinya. selesai saya nggak <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <sala> serajin itu. <laughs> anak dua terus-terus. <laughs> <laughs> <laughs> terus. kayaknya saya terlalu ambisi deh, jadinya di sini ya. Enggak <laughs> enggak <laughs> <laughs> kok. Enggak kok. Aku aja yang terlalu males <laughs> terus. Jadi aku kelas malam ah. hmm, ini ininya apa uh -huh. Nah, pas aku ini akhirnya aku dapat Korta Vegan, hmm. uh, itu kan dapat uh, Karel Vegledare, singkat hmm. cerita aku dapat internship di tempat aku kerja sekarang. Uh -huh. Nah, itu uh, bisnisnya beda, filter beda. Apa uh, bidang usaha uh, finance, finance, finance, finance dan perusahaan Swedia. Nah, perusahaan ya, Swedia, tapi ya. uh, dia beroperasi di Iya, iya. Uh -huh. Nah, itu tuh benar-benar kayak starting point ngelihat uh, apa ya? Ini loh uh -huh. kerjanya ini loh wujud aslinya uh, kerja di Swedia. Iya, kerja di Swedia tapi bukan kerja di Swedianya sebenarnya aku lihat tuh kayak mm. requirementsnya uh -huh. uh, terus apa ya uh, kayak culturenya uh -huh. tapi culturenya uh -huh. bukan di sosial uh -huh. lebih cenderung di working culturenya mereka uh -huh. Uh -huh. terus uh, managerial-nya, uh -huh. manajemennya uh -huh. semuanya jadi melihat gitu sejauh ini apa yang kamu rasain maksudnya gimana rasanya uh -huh. kerja di Swedia oh. Kerja di Apa bedanya dengan kerja di Indonesia enak atau enggak? Gimana oh, menurut kamu? Ini kita dari enaknya dulu, atau enggak enak dari enggak enaknya dulu deh? <laughs> dari enggak enaknya, ya? iya, <laughs> gak bisa gosip. <laughs> gak bisa gosip, <laughs> iya, iya, bener, bener. Gak ada waktu buat enggak ada waktu, bener gak ada waktu. Gimana caranya ngobrol? Kerja enggak so, enaknya sih gini ya? Hmm, karena kan di sini, uh, bayar yang aku lihat tuh bayar orang tuh mahal, mm, mm -hmm. yeah. iya, gitu benar-benar uh, untuk hire orang aja tuh hati-hati sekali gitu. Uh, iya. Nah hati-hati sekali bukan karena, mm, bukan karena apa ya, bukan karena sesuatu hal tapi salah satu yang paling mendominasi adalah salary. Uh, iya. Mm, yeah, nah, yeah. Jadi yeah. manusia tuh harganya mahal lah intinya. Bang, yeah, itu positif sebenarnya yeah. menurut aku. Cuma yeah. uh, ada kondisi yang tidak bikin kita bikin, bikin jadi mm, mm, Kok gini ya, uh. yaitu lot kerjaan. Uh -huh. Jadi kadang satu orang. Jadi di... ngerasain nggak santai gitu? Oh enggak, oh enggak. Aku enggak. ini nggak tahu ya <laughs> yang lain gimana. Iya. Tapi uh, apa namanya? Uh, aduh sih, Anu bikin main ketawa. <laughs> Lagi gelap. <laughs> iya, iya. Lucu, banget. <laughs> Lucu banget sih, allah. <laughs> jadi apa namanya? Eh, uh, satu kayak contoh nih, satu uh, orang itu bisa mengerjakan banyak hal yang di luar, uh, yang di, luar, di, luar di atas kertas. Uh -huh, gitu oh, ya? Eh, Tapi okay. itu hal yang menurut aku. Kayaknya ya uh, itu hal yang biasa sepertinya di sini <laughs> gitu. Tapi ya memang selama uh, menurut aku tuh selama nggak mm, terlalu major, nggak mm. ada sesuatu yang benar-benar apa ya di luar uh, hukum gitu. Mm. Nggak sih gitu. Cuma mm. hanya memang satu orang bisa mengcover beberapa kerjaan gitu hmm, aja. Hmm, Cuma hmm. kalau ditanya uh, apa enggak uh, enaknya lagi uh, palingan ya itu yang tadi Mbak Christine bilang enggak punya waktu, fokus. Yeah. <laughs> nah, ini balik lagi positif atau enggak apa enak atau enggak enaknya. Uh? Tapi kalau aku mm, ngelihatnya tuh enak sih. Hmm, hmm. Uh, karena jadi, mm. jadi fokus mm habis -hmm. itu di jalan misalnya jalan udah selesai kerja ya aku nggak ngurusin apa apa lagi mm -hmm. di rumah nggak ngurusin apa mm -hmm. apa lagi yeah, yeah. itu itu intinya terus kalau nggak enaknya lagi palingan sih hmm, karena di sini tuh semua bertanggung jawab bukan semua ya nggak semuanya lah mm -hmm. mungkin mostly gitu bertanggung sangat bertanggung jawab dengan kerjaan masing-masing yeah, yeah. nah kadang nggak enaknya tuh hmm, karena kan apa ya kalau misalnya kita kalau di Indonesia itu kan eh gimana ya? Adalah break untuk kita eh, melakukan random gini napas ya? atau ya, ya kayak random thing refresh, gitu loh. Refresh ya. Oh, Oke, okay, tiba-tiba <laughs> Uh, ngobrol, tapi kayak bukan Vika gitu loh iya, Bukan ngomongin uh, kerjaan gitu iya, ya. Uh, terus bercandanya, iya, iya, bercanda. gitu, bercandanya tuh yang apa, uh, menurut aku orang Indonesia tuh geli, keren banget, ya <laughs> gila banget kalau udah bercanda tuh, kayak itu tuh yang bikin <laughs> kamu iya. tuh itu, terus sama uh, after worknya, uh -huh. after worknya kalau di sini pengalaman aku ya uh -huh. Ya, makan di fancy restaurant, yeah. kayak gitu. Kalau di Indonesia, di Jakarta tuh it's so simple. But uh, engagement-nya asik ya, banget lebih, nonton bareng iya, kayak iya, dulu. Iya, iya benar-benar. benar. Iya, kayak main Nggak bun. cuman makan bareng, terus minum atau duduk-duduk iya, bareng kan. ngobrol gitu. Kadang iya. ngobrol kan nggak bisa juga sama semuanya terus kayak hmm. harus gantian, mingle gitu. Hmm, kalau di Indonesia tuh walaupun kayak minum, ada strukturnya, tapi, tapi ya asik banget iya, gitu. Nah, kalau di sini kayak semua harus kayak ada strukturnya. Kaya, gitu. iya, nah, kayak itu tuh yang, teratur banget, ada aturan banget. Tuh, oh, gitu, itu, iya. itu itu yang aku sih, kalau aku sih itu nggak enak hmm, di situ. Aku juga nggak. Dan jujur aja somehow um, uh, ya Ya, aku rindu banget oh, gitu. Iya, I miss that, um, I miss my previous uh, colleagues. Iya. And then, <gasps> and Jujur they, aja nah. buat buat aku sendiri ya, koleg. Kolega itu aku tuh gak pernah tahu loh sampai sekarang, sampai aku pindah Sweden. di Swedia. Karena aku gak pernah bilang teman-teman kerjaku tuh kolega nah, iya, gitu teman, loh. Teman, teman aku, teman kerjaku, teman kantorku kantor kantor gitu. Jadi gak pernah bilang kolega, hmm. apa sih kolega hmm. gitu. Oh koleganya tuh teman kerja. <laughs> aku tuh nganggap karena se semua yang kerja sama aku tuh teman-teman hmm. aku. Kita bergaul yeah. juga bareng, kita hmm. pergi bareng. Hmm bahkan kita tuh kayak Ayah, ngabisin barang. ngabisin waktu tuh hmm. lebih banyak sama mereka nah, gitu hmm. loh daripada sama gak punya teman lain, lain kayak ya lain gitu nah, jadi itu. jadi nggak nganggap hmm. ya ini mereka adalah teman-teman aku hmm. bahkan keluargaku bisa dianggap hmm. karena kita Bahkan Dari mereka menghabiskan, iya, bahkan lebih gitu, hmm. lebih daripada menghabiskan waktu hmm. sama keluarga sendiri gitu hmm. kan. Jadinya, hmm. oh kolega, hmm. <laughs> <laughs> kalau di sini nggak ada kan kayak gitu, oh. kalau kolega ya kolega hmm. gitu, nggak pernah, nggak jarang banget orang yang bergaul sama hmm. temen kerjanya gitu, jarang, tapi hmm. mungkin, tapi Aduh, itu kayak prosesnya tuh panjang. memakan waktu lama untuk bisa deket, bisa, oke oh, bisa main ke rumahnya, hmm. bisa ngundang dia datang, hmm. itu kayaknya lebih lama daripada yeah. di Indonesia di Indonesia. Eh, baru seminggu juga kenal <laughs> gitu udah udah langsung aja ngajak-ngajak ke rumah. <laughs> Jangankan seminggu. Kita kalau di sini ketemu orang Indonesia baru sehari main aja, eh mana aja ke rumah gitu. Biasa banget ya, <laughs> gitu. yeah, terlalu ramah banget. ya, terlalu terlalu berlebihan kayaknya mungkin. Iya, <laughs> yeah, aku sama kayak Makrisin tuh. Yeah, okay. Jadi aku bener-bener tahu Uh, terminologi kor, kolega mm -hmm. adalah teman kantor. Uh. Tem ya, aku, aku pikir cuma aku aja enggak, enggak, loh. Aku jujur, <laughs> aku, aku agak surprise <laughs> juga sih pas pas Krisim bilang kayak gini. Karena itu terjadi di aku. Oh, aku pikir cuma aku. Aku kaget gitu oh. pas uh, teman-teman, kayak contoh nih. Aku oh. uh, aku aku pertama aku ingat pertama kali dia bilang kolega pada saat aku lagi keluar makan siang, dia terima telepon. iya uh, uh, uh, uh, uh, uh, katanya. Lagi mau. Uh, yo, yo, at the lunch, meet the kolega. I'm not What? your friend. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> aku kaget gitu. Oh. Apa? lu bilang gue kolega, jadi kamu mau teman, jadi aku disiap, ya aku tapi di situ langsung, oh langsung baper. untungnya sih aku terlahir kayaknya gak baper ya. jadi pas di situ, oh jadi gue ini nih kolega ya, jadi kalau teman kantor namanya kolega. terus sampai aku nyari gitu ke, aku googling kolega, koleg, oke, okay. gue pikir college, oh itu university, <laughs> itu beneran, apa ya? aku bacanya, koleg, college, university, ah, di sekolah, ah, okay, okay. Koleg, okay. oh oke, oke, koleg, koleg, oh, oh. oh okay. jadi dia tuh gini, terus aku googling lagi, huh? um, kayak makanya aku abrani bilang unspoken, or unwritten, uh, regulation, yeah, yeah. or apa gitu, karena aku pada saat aku googling, aku nemu ada artikel ya tentang itu, unspoken itu, ah. unspoken something lah. Apa katanya? Ya, ya ini, jadi memang mereka tuh kayak hmm, uh, mereka mengklasifikasikan, membuat diferensiasi gitu loh. Antara. Ini friends, ini, ini kolega, mungkin. tapi kolega bisa jadi friends if bla bla bla bla hmm. gitu. Nah pas okay. aku menemukan itu, aku sempat Aku sempat cerita sama teman aku sebenarnya, di Jakarta banyak lah dia ngasih influence ke aku. Makanya aku bilang ke Mbak Christine mungkin bisa jadi dia mentor aku gitu. Ya dia lebih senior lah dari aku tapi aku banyak banget lah. Aku sebenarnya nggak minta insight dari dia tapi aku senang, memang aku punya habit tuh mengobservasi, melihat behavior orang, baik yang dibilang atau ininya ya mau umur berapa aja, aku aku senang banget. Karena aku yakin di situ pasti ada sesuatu yang punya value gitu loh hmm, buat aku hmm, gitu. Hmm. Nah ya udah pas aku diskusi sama dia, aku menemukan uh, metode, maksudnya menemukan spirit. Ya lu harus mikir lah intinya, hmm. uh, bukan mikir, maksudnya um, uh, kenapa kamu bisa ada di situ? Hmm, hmm. Pasti ada sesuatu hal yang memang uh, kamu tuh punya fungsi di situ. Hmm, hmm. Uh, mungkin bisa jadi kamu memberikan impact gitu. Hmm. Atau mungkin kamu bisa me memberikan titik pencerahan, yeah. tanda kutip, yeah. bukan memperbaiki, tapi setidaknya memberikan uh, profile, uh, maksudnya warna tersendiri mm -hmm. dengan but just being authentic, uh, itu mm -hmm. itu yang aku selalu mm -hmm. bilang ke diriku, pokoknya lu jadi diri lu aja lah, mm -hmm. maksudnya bukan do whatever I want gitu mm -hmm. loh maksudnya Uh, ya, jadi diri aku aja gitu. Yeah, aku yeah. nih begini gitu, mm -hmm. uh, tapi maksudnya ya gitulah Gitu, lah, gitu. Mm -hmm, mm -hmm. ya udah, mm -hmm. aku di situ mulai. Um, aku bawa value yang positif mm -hmm. di kerjaan mm -hmm. orang Indonesia, mm -hmm. di ke... arbet, apa kok arbet kayak working environment di Indonesia, uh. di Jakarta itu ke sini. Yeah. Uh. Jadi, apa kita friendly kan? Yeah. Kita tuh helpful, yeah. itu yang positif dari kita. Yeah. Bukan nah. giba, <laughs> bukan. Bukan. <laughs> bukan, tapi uh, helpful. Hmm. Aku sadar, kita tuh ya, kita terlalu helpful. helpful. Karena, uh. Terus ramah, bahkan kadang saking ramahnya. Uh, ya, somehow teman kantor bisa salah kaprah, uh, customer bisa salah kaprah iya, gitu. okay. Jadi, ya udah nih, tapi aku hmm. uh, ramahnya ya, ramah yang inilah. Uh, pada tempatnya, hmm. aku bawa ke sini hmm. working culture hmm. yang aku punya. Yeah kuan aku bawa terus mereka ngeliat profil yang berbeda uh, akhirnya uh, yang hal seperti ini diadjust, diadapt sama mereka mm. yaitu yang ada di uh, departemen aku ini mm -hmm. gitu. Jadi uh, tadinya agak minim angka kolaborasinya minim. Mm -hmm. Tapi pas aku pindah ke situ karena kan aku emang dulu kerjaannya sangat tinggi dengan kolaborasi. Uh, uh. Aku bawalah kolaborasi itu ke situ. Uh -huh. Terus aku berusaha kayak uh, kenapa servant tuh bukan arti yang negatif ya? Uh -huh. Nge serve uh -huh. orang, servant pelayan uh, yeah. itu oh, bukan negatif. Oh saya melayani sepenuh hati loh. <laughs> <laughs> Jadi <emas> slogannya. <laughs> Nah itu, karena aku kerja dulu di telco, kan uh. kerjaan aku serve, iya. nah, jadi benar-benar <laughs> melayani customer kita. Iya. Nah sekarang aku melayani si teman-teman uh, di kantor Aha. gitu, aku bawalah yang positif dari kita iya, ke sini. Iya, iya. Nah jadi yang negatif-negatif ini, yang kurang menyenangkan, uh, jadi menyenangkan. Uh -huh. Kayak uh, contoh yang paling gampang, tadinya <coughs> ngobrol uh -huh. tuh susah gitu ya. Uh -huh. Terus jadi uh, yang ngobrol random things tuh bisa nyambung hmm. gitu. Tapi tetep ya bukan gibah. <laughs> Tapi cari. kamu udah sampai ke tahap itu ya. Aku sampai ke tahap itu. Iya, hmm, bagus. Terus ya. sampai um, apa namanya yang tadi aku bilang. Uh, apa uh, Teman, mm -hmm. uh, kolega teman, aku, teman hmm. tim aku, mereka udah nggak bilang aku kolega lagi hmm, udah bisa, udah teman oh, ya iya, mereka itu udah, langsung itu, bilang itu, itu tuh, menurut aku tuh udah salah satu pencapaian loh karena nggak mudah masuk Aha, okay. kamu kamu sekarang udah kerja berapa lama? aku 2018 <laughs> ya udah, udah lama lah ya jadi memang, menurutmu uh -huh. prosesnya lama? atau lama, lama kan uh -huh. aku sendiri ngerasain juga berada ada di lingkungan uh -huh. orang-orang Swedia kerja di lingkungan Swedia uh -huh. selama tujuh bulan itu kayak dan nggak ada create mm -hmm. uh, pertemanan dari situ mm -hmm. sama sekali. Maksudnya aku pikir uh, aku memang agak lama ya berteman sama mm -hmm. orang tapi aku pikir dalam waktu tujuh bulan pasti adalah jadi teman gitu. Mm -hmm. No, not at all. Mm -hmm. Jadi nggak mm -hmm. ada yang sampai sekarang berhubungan mm -hmm. atau masih komunikasi sama sekarang nggak ada. Oh. <laughs> padahal, yeah. padahal yeah. udah uh, ya aku mm -hmm. sudah Ya, udah berusaha semaksimal mungkin lah. Hmm. Maksudnya, uh, ya, jadi ya, diriku sendiri juga hmm. gitu. Tapi ternyata yang ada memang satu orang yang masih baik gitu, hmm. baik dan follow Instagram aku. <laughs> <maksudnya>. <laughs> itu penting ya. <laughs> Iya, Maksudnya, itu kan menunjukkan menun hmm. dia mas masih hmm. mau ada koneksi gitu loh hmm. sama aku, dan masih kayak kita agak... Kom Komunikasinya cuman ya, cuman komen atau ah, hmm. apa kabar, atau gimana kabarmu, hmm. atau cuman Masa -masa. smile <laughs> gitu. Nggak sering sih, hmm. cuman ya kayak cuma satu-satunya itu. Dan hmm. karena memang dia yang paling baik sih di antara hmm. yang lainnya, yang care gitu, yang lainnya tuh ya nggak kayak aku tuh nggak ada, I'm not exist gitu. Hmm. <laughs> kayak aku tuh tidak, tidak hmm. bukan. Mungkin dianggapnya aku kursi atau meja gitu, <laughs> jadi bukan bukan hmm. yang diajak ngomong gitu hmm. Karena mungkin, I, I don't know, mungkin ngerasa aku bahasa SD kurang lancar nah, Jadi aku juga mereka komba. membatasin untuk ngomong <laughs> sama aku hmm. atau gimana ya, ya. Hmm. Tapi memang aku, aku ngerasa lama sih hmm. untuk bisa jadi hmm. ya again lang hmm. uh, language barrier itu hmm. jadi selalu jadi masalah, tapi kamu belum cerita loh, kamu posisi, kamu apa, apa namanya oh, di terus ini ya, apa masalah. kerjaannya oh. kalau boleh dijelasin oh, iya. <laughs> aku aku ini, apa namanya, uh, client consultant uh -uh. di Intrum tapi aku lebih fokus ke sistem administratornya uh -huh. mereka uh -huh. tapi untuk produk ini aja gitu, uh -huh. international product lah, jadi perlu background apa tuh? Kalau kayak gitu international product tuh sebenarnya, eh, maksudnya kalau ini ngomongin finance itu ya, hmm, industrinya hmm. aku juga finance <coughs> kan bukan banking ya, hmm, hmm, hmm. lebih ke CMS uh, credit management hmm, services okay, company. Oke okay, oke ya. Yeah. Nah itu kalau requirementnya apa? Uh, ini untuk awalnya pas lagi aku internship tuh sebenarnya requirementnya ya. Memang udah familiar aja sama hmm. kerjanya sistem mm -hmm, Ya mm. waktu itu aku ketolong karena, bukan ketolong ya <laughs> Maksudnya karena memang aku udah pernah kerja sama beberapa ERP uh, sistem uh, gitu yeah. Seperti SAP ah. Oracle, kayak gitu-gitu. Okay, okay. Terus aku juga uh, Di Indonesia itu? Di Indonesia. Aha. Aku familiar lah sama statistik, yeah, yeah, pakai yeah. SPSS mm -hmm. kayak gitu-gitu. Tapi kan SPSS waktunya udah lama banget ya uh -huh. waktu ngadain market research kayak gitu-gitu. Mm -hmm, mm -hmm. Tapi aku lebih familiar kayak SAPS dan Oracle mm -hmm. itu. No, not, I don't know anything about <laughs> nah, <laughs> nah tapi itu aku juga yeah. uh, aku juga nggak tahu 100% mm -hmm. mm -hmm. yang enggak sama mm -hmm. sekali. Aku bener-bener totally business user. Mm -hmm. yeah. Tapi pas lagi dulu, uh, sempat. Uh, maksudnya kayak kalau ada training apa dari kantor di Jakarta, ikut-ikut. Mm. Jadi mm. tahu juga jadinya mm. okay. si yeah. ininya lah, uh, teknikalnya. Mm -hmm. Terus pas uh, di Jakarta juga selalu, apa misalnya bantuin lah, uh, support gitu mm. untuk uh, data, uh, apa namanya, data warehouse. Mm -hmm. yeah. Apa ya, warehouse data, data aku jadi lupa ya. Oh, ya. Data yeah. warehouse ya tuh sering kita kayak fiber optiknya, iya. gimana hmm. prosesnya lah implementasinya uh -huh. Uh -huh. tapi yang itu nggak dipakai di industri finance iya. hanya saja yang aku mau bilang tuh adalah metodologi iya. prosesnya itu uh -huh. yang dipakai uh -huh. karena pada saat Speed, tapi pas lagi aku internship, mm -hmm. tahun pertama aku totally nggak ada yang berhubungan dengan technical sama mm -hmm. sekali. Okay. Totally 100% pure uh, business. Okay. Jadi ya, uh, apa namanya, uh, debt collection, proses ah. gitu di Swedia ya, kayak gimana, itu gitu. Dan itu kan hal yang benar-benar totally baru banget buat aku, uh -huh. bukan baru lagi. Aku somewhere Not, nowhere, yeah, yeah. aku nggak uh -huh. punya experience itu. Yeah. Aku taunya cuma konfigurasi uh -huh. uh, radio base station, yeah. apa uh -huh. uh, ya yang tentang telekomunikasi, mm -hmm. konfigurasi mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Saya so, aku masuk ke sini gitu loh. Mm -hmm. Nah, yeah. pas tahun kedua, aku ada kesempatan mm -hmm. untuk uh, kayak lebih mau lebih jauh ke sistem mm -hmm. gitu, mm -hmm. nah aku sering support uh, tapi untuk ke um, Swedia sendiri, mm -hmm. tim aku sendiri mm -hmm. kalau kita punya mm -hmm. kayak semacam uh, error di sistemnya apa mm -hmm. mulai di situ, mm -hmm. jadi requirement uh, kalau baru-baru gitu, aku kemarin baru-baru ya itu familiar dengan uh, ERP system mm -hmm. gitu terus um, proyek kayak semacam, nggak pro, project management ya, hmm. project uh, beda-beda ini -beda karena kan hmm. ada yang pakai metodologinya beda-beda hmm. ada yang Scrum lah kalau sekarang, ya, ya, ya metodologi ya agile, kalau dulu kan cuma lihat doang, nggak kan, ngerti apaan itu, <laughs> cuman lihat di LinkedIn yeah, <laughs> Iya, kayak gitu uh, karena memang dia punya banyak variasi, yeah. kan kalau dulu kan kita project management gitu hmm. tapi basically at least uh, kita tahu gitu project managementnya Uh, kayak apa gitu, uh, uh, ininya lah proses-prosesnya, uh, nanti metodologinya apa itu belakangan, uh, tapi uh, project management itu uh, uh, dipakai kemarin aku pas uh, lagi okay, awal okay. masuk dapat pekerjaan. Nah, buat kamu sendiri kan kamu situasimu, kamu adalah hai, kamu mau apa? Mau tampil? Mau ini roti? Eh, Cake? Har? Fasya good? Ya, ampun ya, lucu banget. Push push push push enggak mau Oke. Jadi nah. kamu kan kamu situasinya adalah hmm. uh, yang ikut suami ke sini hmm. gitu. Jadi apa nih kira-kira yang bisa kamu uh, bagi misalnya dari dari pengalamanmu sendiri hmm. gitu apa yang ya. perlu dipersiapkan buat mereka mungkin yang hmm. mau juga ngikutin suaminya kerja di sini hmm. apa yang harus dilakukan kalau misalnya mau building karir di sini step-step hmm. apa aja kalau berdasarkan dari pengalamanmu hmm. mungkin yang juga dekat dengan uh, backgroundnya yang mungkin dekat sama dengan hmm. kamu, gimana? apa ya. yang harus dilakukan? Apa ya yang... kalau pertama sih, aku sih pas lagi mau datang ke sini eh uh, pertama aku nggak ini beda-beda ya. ya cuma hmm. kalau aku dulu bener-bener uh, fokus ke bahasa Inggris bahasa, bahasa Inggris uh, karena kan aku belum bisa bahasa Swedia uh -huh. jadi uh, once aku uh, hmm. maksudnya buat nanti Hmm, perusahaan internasional sebenarnya mm -hmm. di sini banyak kan mm -hmm. terus aku fokus aku pertama tuh oh iya dah aku nih fokus ke bahasa Inggris mm -hmm. maksudnya hmm, karena kan di Indonesia kan kita udah jarang banget gitu mm -hmm. man, okay. ngomong bahasa-bahasa Inggris, yeah. jadi yeah. balik lagi lah refresh, mm -hmm. terus ini nggak ada nomor satu, nomor dua sih semua, aku lakukan mm -hmm. paralel, mm -hmm. terus uh, lihat-lihat link in, tuh, mm -hmm. yang kayak tadi uh, sambil gak di <laughs> gak ada, gak ada, research ters. gitu, <laughs> gitu. jadi research uh, pertama kali itu eh uh, dengan dengan uh, current role yang kita punya gitu misalnya uh, yeah. dulu aku apa terus uh, aku lihat di LinkedIn dia butuhnya apa mm -hmm. kayak gitu seperti mm -hmm. itu mm -hmm. Terus habis itu uh, research beberapa lah uh, di Swedia ya, nih uh, gaji kayak gitu-gitu. Mm -hmm. berapa sih mm -hmm. kalau dengan... Kemana researchnya kalau oh, yang gaji? ke Researchnya tuh bisa ke unionan, ke unionan atau beberapa, nanti sebenarnya tergantung dari search engine sih. Oh, oh bawanya kemana <laughs> gitu ya? Uh, bawanya kemana uh, uh, gitu. Uh, yeah. Itu semua everything it depends on uh, search engine. Yeah. <laughs> atau bisa nonton videonya banget juga ada membahas gaji. Oh iya. Yeah, yeah. <laughs> tapi itu cuma range dari apa namanya arbet for medlingan oh, <laughs> oh iya itu bisa dari arbet for medlingan <laughs> iya. aku lihat itu juga sih iya. tapi kalau arbet for medlingan dia uh, agak iya. broad iya dia hmm. kalau uh, misalkan jelas. <laughs> iya karena dia range berapa minimal segini jadi... sampai segini ya, oh. sampai. ya benar kalau kalau unionen nih uh -huh. misalkan uh -huh. unionen usac uh -huh. itu kan semua tergantung field Mm -hmm. itu union itu kayak untuk, uh, ada beberapa lah setahu aku itu ya, yang um, jadi umbrella mm -hmm. uh, mm -hmm. inilah buat pekerja mm -hmm. di, yeah. sini. di sini, itu bisa dicek, tapi balik lagi search engine-nya kok, lihat lihat mm -hmm. aja mm -hmm. gitu aku yang pasti research dulu mm -hmm. gitu, tapi paralel aku belajar bahasa Inggris mm -hmm. Terus, Kamu belajar um, kursus lagi atau gimana? Oh enggak, aku cuma hanya training? nonton ya oh. kayak semacam ini aja uh, dengerin. Hmm. Aku dulu kan belum musim banget ya podcast. Iya. Jadi iya, cuma belum, hanya belum. misalkan baca apa gitu oh, loh. Oke okay, oke. Okay, Terus kayak gitu. apa namanya dengerin? Ya YouTube udah ada kan dulu uh, gitu. Uh, Terus uh, oh, aku uh, dulu apa ya? Kayaknya kan kayak ada TV TV uh, ini. Program TV uh, gitu. Iya enggak, maksudnya yang kalau uh, sekarang Netflix. Dulu uh, tuh kayak uh, IndoVision. Dan oh ya ampun, kayak gitu iya, ya, iya iya. Oh, iya iya nonton indovision, <laughs> aku gak ada soalnya tvri <laughs> cuma <laughs> terus udah pakai apa cari hbo mm. tapi jangan pakai teks bahasa Indonesia uh, gitu. atau apa loh ya, uh -uh. cuma hanya listening. butuh dengarin aja, ya benar-benar. Cuman karena kan aku nervous gitu loh maksudnya, oh nanti kalau ini gimana, jadi. Uh. intinya siapin aja nih kayaknya overthinking banget jadi, sih jadi bener-bener deh kamu persiapan <laughs> ternyata lebih lebih banyak persiapanmu dari ya, aku, lebih banyak. aku udah persiapan <laughs> banget ternyata aku persiapannya cuman ah ya susah tapi <laughs> nggak ada research no research no planning, enggak ada persiapan. Tapi Bagus ya itu, gua, biar udah, udah research, tetap aja ya, diterima apa. kerjanya kapan. <laughs> Setahun, satu tahun setelah masa belajar, Ayo. itu kan Swedia. Berarti benar-benar kamu setelah selesai lulus SFV-nya SFV itu, Jadi aku, bahasa Swedia ya, langsung magang dan langsung kerja. masuk ya. ya. Jadi memang jalannya malah cepet, termasuk cepet dong kamu. Iya aku karena yang tadi aku bilang, nah. kan aku eh, SFV itu mulai eh, official lah mm -hmm. ya itu mm. 2017, mm -hmm. terus aku ikut yeah. program Korta vegan yeah. itu kayaknya wow. uh, 2000, yeah. 2017 yeah. atau 2018 yeah. aku lupa yeah. pokoknya aku dapat kerja 2018. Yeah. Dan pekerjaan ini pakai bahasa Swedia. Swedia. Nah, maka aku mau highlight di sini itu memang penting banget kita bikin kayak roadmap. Yeah. Mm -hmm. Ya kita nggak suka nggak uh, suka menulis, kita nggak suka planning, suka nggak suka ya emang harus lakukan mm -hmm. itu mm -hmm. menurut aku. Mm -hmm. yeah. Kenapa dengan kita buat framework dengan kita buat plan, kita, kita jadi tahu, kita fokus mm -hmm. gitu loh sama milestone-milestone. Um, mm -hmm. yeah, oh ini yeah. udah ini, nanti ke sini nanti ke sini gitu. Mm -hmm. Terus aku juga mau ngasih tahu nih, pada saat mm, kita sedang proses pencarian, mm -hmm. kayak gitu, gitu tuh kita bener-bener totally yeah. fokus fokus hmm. tuh penting banget hmm, gitu, ya, ya. ya maksudnya fokus bukan berarti lupain anak, anak dan keluarga itu default, Tentu. cuma mungkin ya. Hmm. Uh, kayak uh, ya sirkumstansi kita tuh hmm. diperkecil ya. biasanya mungkin, jadi nggak usah gaul-gaul, nggak -gaul, usah <laughs> itu ini, sih main-main, ah, itu yang agak susah aku ya, ini sih sebenarnya aku tetap main, jujur ya aku tetap main, huh? tapi aku mainnya uh, pilih. Uh, lingkungan ke yang aku benar-benar mau pelajarin. Oh, jadi aku dulu mainnya okay. tuh <laughs> <laughs> <laughs> jadi oh, ini bukan, gua, aku malah mainnya gini okay. lingkungannya itu okay. uh, waktu itu teman-teman refugees aku uh -huh. bukan orang yang pekerja bukan hmm. orang yang udah bekerja, udah punya posisi di uh, Swedia hmm. ya udah kuat hmm. gitu. Hmm. Atau mungkin dia udah stat, uh, udah establish lah hmm. atau settle ini. Kenapa kamu milihnya ke lingkungan itu? Aku mau belajar bahasa Swedia. Oh, karena kamu fokusnya pokoknya ba memper, uh, melatih bahasa Swedia ya, makanya ke mereka, mereka lebih banyak bergaul. Sama Mbak Christine, aku tuh ngelihat uh, dengan aku berkomunikasi sama mereka hmm. Uh, itu juga membuat, um, apa ya, membuat aku kayak menstabilisasi psikis aku uh -huh. Untuk aku bisa bersyukur uh. Gitu, karena aku ngelihat mereka kondisinya jauh lebih sulit daripada aku Mereka uh. ini masih muda, mereka uh. datang ke Swedia sendiri, nggak punya parents Sendirian? Sendirian Mereka datang ke Swedia tuh naik boat uh -huh. Antara hidup dan mati Oke okay. Terus yeah. mereka tuh di society nggak ada yang mau make a friend with yes. them because of uh, they are refugees yeah and then I feel so at the same time I feel so proud but at the same time I feel so sad yeah, uh, for for them, yeah, their, yeah. their situation yeah. and then uh, aku mikirnya uh, it's okay I can mm. be your friend that's it mm. regardless how old I masih <laughs> <laughs> muda Mereka 20, 19, 21, sedangkan oh aku untuk malah 3. <laughs> Mereka masih kecil, -kecil, kecil nggak punya parents. Si masih? Sampai sekarang kamu masih? masih sampai, sampai sekarang. Hmm. Terus gimana kabarnya mereka? Kabarnya mereka, mungkin oh, one dah. thing that I want to have, I have to share and I want to, I mean uh, aku mau bawa inilah hmm, ke, uh, hmm. I mean above the, the surface, hmm. um, they got a job. Mm -hmm. They finish their education di yeah. uh, Swedia, uh -huh. gitu. Ada yang jadi guru sekarang, usianya yeah. udah 26 tahun. Uh -huh. uh, and maybe aku nggak bilang aku uh, apa namanya aku influence terbesar mereka uh -huh. enggak, uh -huh. but uh, di dalam situasi kemarin uh -huh. aku selama bersama selalu bersama mereka uh -huh. bertahun-tahun. Uh -huh. Aku membantu mereka, gimana cara mereka membuat hal yang sama dengan aku, mm -hmm. yaitu roadmap yeah. untuk mereka mendapatkan kerja. Yeah. Tapi, untuk mendapatkan kerja, mereka harus tahu pendidikan apa yang mereka harus temukan. Yeah, yeah. Yeah. Nah, di sini aku punya pengaruh di yeah. mereka uh. saat mereka menentukan mm. pendidikan apa ya, irkeh hoax, kuliah apa mm -hmm. ya, tipe yang uh, terbaik untuk uh, gue nih, mm. kayak yeah, gitu yeah, yeah. Tapi ya, balik lagi, aku bilang, ja, kita ada kondisi harus realistis, oke, okay, aku butuh uang, tapi mm. juga harus memikirkan uh, kalau aku melakukan ini, aku perform mm. gitu ya." Yeah, yeah. Nah, terus disitulah aku punya banyak dialog sama mereka Mm. Tapi aku nggak bikin grup, mm. cuma hanya sawanawang so, one on one, one, yeah, kayak yeah. Gitu, gitu sama yeah. mereka. Yeah. Sampai sekarang mereka ada yang udah lulus dari Stockholm University, mm. punya yeah. dapat legitimahun nice. uh, sebagai guru. Yeah, yeah, yeah. Jadi guru di Uppsala, mm. terus menjadi ju tapi sebelumnya dia guru furskola mm -hmm. di dekat rumahku bahkan. Mm -hmm. Terus sekarang ada juga yang udah selesai uh, pendidikannya jadi uh, ventilasi. Kayak, uh. Karena memang dia sukanya ventilasi katanya. Uh, uh. Aku juga surprise sih. <laughs> Lasi Lasi ada Lasi, gitu ada. Lasi, Lasi. Lasi. ya tapi dia sukanya itu ah. gitu. terus yang satu dia jadi mekanik dia ngambil um, teknik hmm. di Koteho kalau nggak salah deh hmm. yang Koteho benar uh. dia jadi oh. tapi teknik apa ya pokoknya jadi kayak lebih cenderung kayak kerjanya di scan dia kayak di skania, gitu tapi uh. dia nggak kerja di Scania. Uh, dia iya, kerja tuh. di perusahaan S SAAB apa apa ya? Oh, yang iya, mobil iya, yang gitu iya, ya. Iya. Hmm. Oh, eh, itu dia kerja di situ. Iya. Oh. Itu dari Eritrea. Ya kayaknya oh. memang ka pengaruh kamu deh itu. <laughs> karena karena jujur aja karena uh, apa sih namanya? Hmm. Banyak orang yang bilang oh im imigran hmm. atau mereka yang hmm. datang sebagai apa namanya? Hmm. Sebagai pencari suaka. Iya, pencari oh, suaka. Kayak yes. gitu mereka cuman mau dapetin uang terus hmm. mereka kebanyakan yang aku kenal beberapa juga nah, iya. mereka cuman cuman dapetin duit hmm. mereka nggak mau kerja terus hmm. begitu mau di baru mereka sibuk kelalapan hmm. Hmm. karena mereka nggak pernah belajar nggak mau belajar nggak ya. mau apa dan kalau misalnya teman-teman kamu yang kamu deket dan mereka semua bisa bekerja dan bahkan itu aku rasa memang pengaruh dari ya, kamu benar. deh. Tapi aku ya aku mau highlight tuh di situ itu kalau aku bilang hmm. apa sih achievement kamu di dunia gitu. Hmm. Ya bagi aku punya waktu sama anak-anak itu achievement hmm. gitu. Hmm tapi ini juga salah satu achievement buat aku kenapa hmm. karena aku ngelihat nya mereka kayak gimana hmm. pas mereka datang tuh kondisinya hopeless yeah. uh, sedih nggak yeah. punya parents gitu tapi ya uh, balik lagi karena aku punya, aku mikir oh aku punya pengalaman mm -hmm. dan yeah, kondisi bisa. aku juga sebenarnya sama sama hmm. mereka sama-sama sedang mencari sebenarnya meredesain mm, hidupku iya, iya. Yang baru gitu, mm -hmm. dulu kan aku udah punya hidup mm -hmm. yang settle iya. Terus tiba-tiba Harus ya, mulang mm, Walaupun ya aku lakukan ini sadar <laughs> gitu Maksudnya uh, sayang karena suami iya. gitu uh. Tapi balik lagi aku redesign semuanya dan aku harus terima gitu Nah mereka sama kayak aku, jadi aku kayak ngeliat kaca, cuma mm -hmm. bedanya mereka gak punya siapa-siapa Iya -siapa. yeah. Aku punya anak gitu mm. Mereka hidup sendiri Masak mm. aja gak bisa katanya oh, iya. mereka kan. oh. Tapi mereka jadi bisa masak. Apa -apa. Yeah. Itu itu uh, Mereka buat roadmap gitu, mm -hmm. itu kita buatnya bareng-bareng, okay. buatnya di buku nggak pakai-pakai digital gitu. Aku inget banget mereka punya buku blog yang buat oh, matik matika ya. itu. Kan? Jadi nanti mungkin barangkali kalau ada yang mau datang ke sini oh. ada rencana bikin roadmap terus, terus aku yang konsultasi konsultasi gimana cara membuat roadmapnya itu adalah tanya sama mbak Indah ya, karena aku sendiri juga hmm aku nggak itu gitu mungkin karena oh, itu ya, ya aku lebih lama <laughs> prosesnya aja gak, ya. ada karena juga aku ya? memang uh, males terus nggak fokus gitu tapi oh, biasa. ada juga loh yang cepat macam-macam ya, lah jalannya jalannya, jalannya masing -masing, yang beda-beda gitu. kalau aku bilang uh -uh. sih Enggak, terus kalau kira-kira tapi kamu juga menjadi inspirasi aku loh gitu hmm. karena aku juga kamu juga harus memulai memulai dari awal hmm. gitu, terus udah ada pekerjaan, terus harus meninggalkan hmm. Terus kamu juga punya sekarang kuliah kan, yeah. kuliah juga jadi selain bekerja harus kuliah lagi hmm. dengan dua anak Buat aku kayaknya, aku nggak deh aku bobo dulu ya <laughs> Jadi dia ini bener-bener kayak pokoknya melakukan ngerjain benar-benar fokus fokus fokus kalau <t six> aku <ket cookies> besar dong aku belok dulu dong ke <ket finding> sini. <sinistrum> Jadi sekarang ada lagi nggak yang kamu mau sharing atau <t pink> kan <nope> kamu mau kasih saran gitu? <t patuh akuainen> Sebenarnya sih <tuh>. bukan ngasih saran kali ya. Aku <tuh."> mau hanya aku mau share my thought aja sih <puh. tah> <tuh>. gitu karena. Uh, tadi kan Mbak Kristen bilang bisa, punya dua anak kuliah lagi, gitu, apa? Aku ma aku malah ngerasa aku tuh uh, aku kayak aku nih contoh uh. aku ngeliat, aku banyak banget sebenarnya yang ngeliat, apa belajar uh. dari ibu-ibu uh, apa ya kalau di Indonesia bilangnya UMKM kali ya, uh. gitu uh. kayak Mbak Kristen gitu loh contohnya uh. produ semua produksi sendiri tempe lah apa dan aku tuh jujur aja itu satu hal yang sebenarnya aku juga ya. mau lakukan hmm. tapi kayaknya aku harus um, realistis gitu kenapa butuh duit oh, <laughs> oh, yeah, bener. Bener. Gak, oh <laughs> ya benar jadi ada ada ini <laughs> gue oh do iya bener. double <laughs> <laughs> nggak, nggak, nggak, ya, maksudnya ya bisa gitu loh melakukan Ya aku ya, aku, per, aku yakin sih, mm, maksudnya mm. manusia kita tuh nggak bisa melakukan semuanya, yeah, yeah. jadi memang ada orang yang terlahir bisa ini, yeah. ada orang yang terlahir ini mm, gitu. Yeah. Nah itu yang aku mau bilang, maksudnya di ibu, -ibu perempuan di sini mm. mau ya regardless dia menikah dengan yeah. lokal atau mm -hmm. orang Indonesia yeah. atau maksudnya orang asing atau dengan yeah. orang Indonesia, itu mereka Mm, pindah ke sini tuh bener-bener pengorbanain uh, hidup iya. mereka Benar. jadi bener. dibilang semua tuh punya pengorbanan masing-masing hmm. gitu dan hmm. aku jujur aja aku kenapa aku kayak gini uh, ya. ya banyak yang melihat mereka yang kayak gini bikin aku kayak nambah semangat gitu uh -huh. Uh -huh. Mereka, maksudnya bukan mereka bisa aku juga bisa nggak gitu tapi uh, oke okay, memang kita tuh semua ada jalannya masing-masing gitu hmm. aja hmm. gitu hmm. makanya kadang hmm. aku suka aku seneng aku senang contoh aku senang sama seni hmm. aku selalu mengapresiasi hmm. seni dengan cara aku sendiri either aku mendengarkan musik hmm. atau aku pergi ke konser hmm. atau aku pergi ke um, apa galeri um, hmm. art ya hmm. kayak gitu hmm. Aku juga sangat menghargai gitu loh uh, UMKM maksudnya yang kayak bisa memproduksi sendiri iya, iya. ya contohnya apa? Aku belilah makanannya. <laughs> gitu karena memang memang itu hal yang aku nggak bisa gitu oh, dan oh. ya aku, saling melengkapi ya iya, gitu itu aku mau maksudnya aku mau share aja ke teman-teman-teman dimanapun mm -hmm. berada gitu bahwa perempuan ini tuh. Sebisa hmm. bisa, bisa sedasyat kayak gini yeah, gitu loh. Yeah, yeah, aku menurut aku tuh, bener. gak tahu deh, gak bisa diungkapkan hmm, dengan kata-kata, hmm. tapi nih gila banget ya, keren <laughs> banget ya. Gitu. Terus perempuan tuh udah gak ada zamannya lagi, menurut aku saling ini dong uh, suami gue begini, yeah, yeah. gitu. No, no, no, ya. Nah, no, no. Terus no. ini, uh, aku dong udah jadi ini, gitu. Yeah, yeah. Maksudnya diri sendiri. Enggak, mm. sekarang tuh udah kok kita bener-bener kolaborasi. Mm -hmm. Maksudnya kolaborasi di sini kita harus pikirin tuh lebih jauh. Mm -hmm. Kita nih lagi membesar, kalau maksudnya yang punya anak, mm -hmm. kita lagi membesarkan generasi selanjutnya. Yeah, yeah. Nah, kalau kita nggak kolaborasi, kan anak kita nanti di masa depan akan kolaborasi. Mm -hmm. Gitu, jadi kalau kita saling support, kita kan bisa tahu uh, Oh iya, uh, di masa depan misalkan uh, Ranu, butuh uh -huh. ini, Rana dan Wintang akan seperti ini uh -huh. Jadi kita uh -huh. ada synchronize gitu uh -huh. loh, si anak uh -huh. Karena kan ibunya tuh udah kolaborasi, yeah, ada synchronize yeah, di situ. Yeah. Ya karakter mereka tuh nanti juga akan kolaborator gitu, uh -huh. synchronize disitu yeah, uh -huh. gitu Gak yang saling uh, ya kayak gitulah lah gitu kebalikannya gitu Tapi aku bener-bener aku Uh, amazed banget gitu, maksudnya hal yang aku benar-benar thankful, aku pindah ke sini, aku melihat sosok lain, uh -huh. tapi wanita lain, maksudnya uh -huh. Uh -huh. mereka ternyata luar biasa ya gitu, dan itu jadi kayak motornya aku Mm -hmm. gitu. Pokoknya, jadi kita kayak saling saling menginspirasi iya, gitu, gitu satu sama lain karena aku <laughs> seneng banget misal mengobservasi aku tuh nggak tahu aku seneng banget mengobservasi Kad kadang suka stuck di sini tapi aku mau bilang deh gimana ya caranya aku bilang gitu tapi Udah stuck di sini aja, hmm, gitu. Ya, Tapi aku ya, seneng ya, banget, ya, gitu ya. ngeliat. Oh, ya ibu-ibu itu lah. Iya, Terus, <laughs> ah, jangan makanya aku suka bilang ke diriku sendiri, Apa? "Jangan pernah anggap remeh." <laughs> <laughs> iya, iya, belajar di situ juga, karena di sini juga maksudnya... casingnya itu lomba mm, casingnya iya. kan di sini simple, benar-benar. Gitu. Tapi pas di sini, "Wow, wow, wow, wow, wow, wow, juga wow, hmm. wow, sini wow, nggak uh, ada hirarki misalnya kayak mm -hmm. di kerjaan yang pernah yang bukan sekarang ya <laughs> jadi uh, kita tuh nggak bisa lihat gitu itu ini bos atau apa ya iya, ini bener. jadi kita belajar menghargai orang lain tuh tanpa mm. melihat penampilannya iya. gitu jadi mau siapapun gimana pun penampilannya mm. mau dia cheese mau dia biasa aja kita harus mm. tetap sama gitu mm. cara memperlakukannya karena mm. bisa jadi dia Uh, mungkin dia bos, mungkin dia bukan, tapi dia mungkin masa hmm. depannya lebih bagus daripada hmm. kamu gitu kan. Hmm. Jadi, who knows? Jadi, dari situ juga aku memang belajar dari hmm. dari, dari dari sini juga sih. Hmm. Oh ya, itu yang tadi aku sempat lupa sebenarnya, spotlight. Apa Apa ya itu, kita nggak bisa menilai dia hmm. dari penampilannya aja. Ya, Karena benar. aku melihat itu sendiri di organisasi aku. Hmm, gitu. ya. ya, walaupun sebenarnya kita udah tahu ya, orang di sini kan Pakaiannya tuh elegan, uh -huh. simple, simple, yeah, simple. subyansar. Tapi uh, ya elegan uh -huh. gitu. Cuma aku sukanya ya begitu. Memang ternyata uh, simple itu it's, simple is elegan uh -huh. uh -huh. Ya kalau bahasa Indonesia sederhana tuh sebenarnya mewah. Uh -huh. <laughs> bener bener bener bener. Gak perlu yang heboh heboh uh -huh. gitu aja. Udah udah, uh -huh. udah udah udah cukup mewakili uh -huh. siapa mereka. Dan mereka juga kayak. Sebenarnya bikin elegan kayaknya bi ininya ya, attitude-nya ya. ya mana -mana. Tapi bisa dibilang juga kayak lebih ke priayi gitu kalau orang oh, Jawa iya. bilang. Oh, Jadi iya kalau aku sekarang baru ngeh gitu, oh orang-orang, apalagi anak-anak hmm. kota ya, orang-orang hmm. Stockholm, gitu, hmm. yang orang Swedianya, mereka tuh lebih ke orang-orang priayi hmm. yang jaim atau hmm. yang enggak yang pecicilan, kayak <laughs> gitu, sederhana, memang uh, iya sederhana, tapi sebenarnya di balik itu mereka tuh kayak menunjukkan status mereka iya, gitu, bener. siapa gitu. Yeah. Ya udah deh kalau gitu, ini yeah. udah berapa menit ini, oh, <laughs> semoga nggak iya. habis ya baterainya. Oh <laughs> tes, tidak kok. Tes tes. tes. oh masih, masih nyala masih. kok, <laughs> jadi aman. Oke okay, Indah, makasih banget Sama -sama. kamu udah bersedia mampir Sama -sama. di sini, Sama -sama. udah ber bersedia sharing pengalamannya, Sama -sama. semoga Sharing pengalamannya indah ini bermanfaat buat yang lainnya. Mungkin buat ibu-ibu yang mau pindah juga ngikutin suami ke sini, hmm. terus apa aja yang mau dipersiapkan, mental atau planning <laughs> apa aja. Itu semoga menginspirasi, hmm. terus menjadi jalan yang lebih baik juga ketika kalian nanti sampai di sini. Gitu ya, udah. Kalau gitu, terima kasih atas kehadirannya. Hmm, sama -sama, terima kasih, udah ya. nonton. Dan mendengarkan kita yang mungkin panjang nggak tahu berapa lama ini. <laughs> ya udah sampai jumpa di episode berikutnya. Mungkin kita mungkin kita juga bisa memanggil nih siapa aja mungkin narasumber yang bersedia hmm. mungkin untuk berbagi pengalamannya. Silahkan hubungin uh, Instagramnya mbak Ngat di sini di sini <laughs> ya. Ya udah kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa, heydo. kamu lihat, hey, Aww. bye bye, hey bilang gitu, hey do, eh hey <laughs>